Hei, kamu udah nunggu lama? Menurut kamu? Maaf, saya tuh tadi harus hantar. Uh, kamu itu terlalu banyak urusan, tau gak sih? Maaf. Udah langsung ngintain aja. Oke, okay. jadi aku ngajakin kamu ketemu. Pasti kamu kesini itu cuma bikin bete kan? Terus aku juga ke kamu kan, iya. kan ada manis ada baik. Di saat kita manis kita senang. Iya. Nanti kalau kita punya kesulitan, kita, kita bakalan gimana? Bikin kesulitannya jadi sulit. Itu. Apa yang bakalan kita lakuin? Nanti?